Bobol akses MOLA TV, hacker remaja asal Kayong Utara ini harus berurusan dengan polisi. Semoga cepat selesai dan juga bisa diputuskan dalam sidang, dan berharap juga ada pihak di Jakarta yang bisa mendampingi TR katanya. Untuk mengonfirmasi lebih jelas tentang kronologi kasus ini, Tribunews.com telah menghubungi pihak legal dari MOLA TV. Namun pihak MOLA belum membalas permohonan informasi terkait peretasan situs MOLA TV. Pertandingan grup D Euro 2020 yang mempertemukan Inggris melawan Kroasia yang disiarkan Mola TV, mengalami masalah dan dikeluhkan pengguna. Alhasil, pelanggan yang sudah berlangganan paket Euro Unlimited tak bisa menyaksikan laga seru itu melalui aplikasi Over the Top itu. Atas keluhan dan emosi yang memuncak dari pelanggan, Mola TV akhirnya memberikan kompensasi ganti rugi. Pihak Mola TV lewat akun resmi Instagram Mola.spot dan blasting email kepada pelanggannya menyampaikan permohonan maaf atas kejadian pada hari Minggu, 13 Juni 2021 kemarin. Mola mengatakan telah terjadi gangguan penayangan pada pertandingan Live Group Day antara Inggris melawan Kroasia. Setelah menyelesaikan pro-investigasi gangguan, kami kini sudah menemukan sumber masalah terkait dengan sedang menanganinya untuk memastikan hal yang sama tidak terulang di kemudian hari, kata Mola TV, melalui pernyataan resminya. Sebagai kompensasi, pekawada pelanggan Mola TV pun memberikan ganti rugi berupa benefit kepada semua pelanggan paket Euro Unlimited yang membeli paketnya sebelum pukul 22.00 waktu Indonesia Barat pada minggu kemarin 13 Juni 2021. Paket Anda akan kami perpanjang masa aktifnya hingga 3 bulan ke depan, sehingga anda dapat menikmati setidaknya dua setengah bulan layanan kompetisi English Premier League dan ribuan tayangan mola lainnya jelasnya berikut pernyataan lengkap bola tv terkait tayangan pertandingan Euro 2020 Inggris versus Kroasia kepada yang terhormat pelanggan paket mola Euro Unlimited dengan hormat sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesabaran anda untuk menunggu klarifikasi kami atas terjadinya gangguan penayangan pada pertandingan Live EUVA Euro 2020, Grup D antara Inggris melawan Kroasia pada Minggu 13 Juni malam yang berakibat pengguna jaringan beberapa provider internet tidak bisa menyaksikan tayangan kami secara lengkap. Setelah menyelesaikan proses investigasi gangguan, kami kini sudah menemukan sumber masalah terkait dan sedang menanganinya untuk memastikan hal yang sama tidak terulang di kemudian hari. Sebagai kompensasi atas ketidaknyamanan yang Anda alami semalam, bagi semua pelanggan paket EURO Unlimited yang membeli paketnya sebelum pukul 22.00 waktu Indonesia Barat kemarin 13 Juni, paket Anda akan kami perpanjang masa aktifnya hingga 3 bulan ke depan. Sehingga Anda dapat menikmati setidaknya setengah bulan layanan kompetisi English Premier Legu dan Rabuan tayangan mola lainnya. Benefit tambahan ini akan diberikan secara otomatis dan langsung bisa digunakan untuk menyaksikan semua tayangan English Premier Legu musim depan tanpa biaya tambahan. Informasi lebih lanjut akan kami komunikasikan melalui akun resmi kami di mola.spot Atas kesabaran anda kami ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan salam MOLA. MOLA mengatakan telah terjadi gangguan penayangan pada pertandingan Live Group Day,